Hai hai hai Sob, mareknya hewan yang sering memasuki area pemukiman penduduk Bisa menimbulkan keresahan di masyarakat Bahkan sudah banyak kasus yang menimbulkan korban luka maupun meninggal dunia Namun ternyata Sob, kejadian itu juga akibat dari rusaknya alam Menjadi salah satu faktor satwa liar masuk ke pemukiman Tidak hanya membahayakan manusia Hewan yang masuk ke pemukiman warga pun terancam keberadaannya. Selain itu, banyak satwa yang keluar dari habitatnya karena kekurangan pakan. Hutan yang seharusnya menjadi tempat hewan buas mencari makan, kini jarang ditemui pakan, sehingga mereka keluar dari habitat aslinya dan menuju pemukiman warga. Seperti beberapa video berikut yang memperlihatkan kejadian ketika seekor hewan liar yang tiba-tiba masuk ke tempat manusia. masuk rumah, pengalaman bertemu hewan liar yang seharusnya hidup di alam bebas memang terasa menantang, apalagi saat kita melihatnya di habitat aslinya. Tapi bagaimana ya, jika hewan liar tersebut justru kita temui saat sedang mampir ke rumah kita? Hal inilah yang dialami oleh seorang warganet yang mengunggah video pengalamannya bertemu Trenggiling di TikTok. Tak disangka, hewan langka dan dilindungi tersebut masuk ke dalam rumahnya, bahkan sempat berjalan-jalan hingga ke kamar mandi dan dapur. Tentu saja, kejadian tak terduga ini mengundang komentar warganet. Banyak yang mengatakan jika sepemilik akun sangat beruntung karena telah dikunjungi oleh hewan sultan satu ini. Diketahui saat ini sang pemilik akun sedang bekerja di Taiwan, dan hewan terenggiling tersebut pun saat ini sudah pergi tanpa sepengetahuannya. Biawak masuk rumah baru-baru ini. Media sosial dikejutkan dengan sebuah video penampakan seekor biawak yang merangkak masuk ke dalam kamar mandi melalui ventilasi. Awalnya, video viral ini diunggah oleh akun media sosial TikTok @aliazia. Pemunculan biawak di kamar mandi ini membuatnya sangat ketakutan. Apalagi bentuk hewan reptil ini yang cukup besar. Bahkan ventilasi udara yang cukup besar di kamar mandi ini terlihat kecil saat biawak ini hendak masuk dan perutnya seperti terhimpit. Saat ini videonya pun sudah viral dan disaksikan oleh ratusan ribu netizen. Banyak dari netizen yang memberikan berbagai tanggapan dan menceritakan kisah yang serupa saat melihat hewan melata masuk ke tempat tinggalnya. Apalagi ini adalah biawak yang besar yang pasti bikin banyak orang trauma. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya sarang lebah dalam mobil sarang lebah adalah sebuah struktur yang dibuat oleh lebah madu untuk membesarkan anak-anak lebah dan menyimpan makanan mereka biasanya sarang terbuat dari lilin lebah dan berisi ratusan hingga ribuan lebah. Sarang lebah juga bisa ditemukan di berbagai tempat, termasuk di dalam mobil loh. Namun, membiarkan sarang lebah berada di dalam mobil, bisa menjadi sangat berbahaya. Selain seekor biawak yang masuk rumah tadi, kali ini sebuah akun Instagram, .id, mengunggah sebuah video yang tampak sarang lebah terbentuk di plafon mobil. Peristiwa itu direkam dalam kondisi kendaraan sedang melaju, dan terlihat ada beberapa orang di dalam mobil. Melihat kejadian itu, beberapa warganet kemudian memberi berbagai macam komentar. Namun, tahukah kalian sob, jika ada beberapa hal berbahaya yang harus diwaspadai? Jika sarang lebah terbentuk di dalam mobil, salah satunya adalah lebah bisa sangat agresif jika merasa terancam terutama jika sarang mereka terganggu. Jika sarang lebah berada di dalam mobil, maka kemungkinan besar lebah akan terus menyerang selama perjalanan. Ini dapat mengganggu konsentrasi pengemudi dan memicu kecelakaan yang serius. King Cobra Dalam Rumah Siapa sih yang gak ngeri ketakutan? Jika ada seekor ular yang masuk ke dalam rumah? Ya, sebuah momen menegangkan tersebut terjadi saat para petugas Damkar mencoba mengamankan seekor King Cobra di rumah seorang warga. King Cobra itu terlihat sangat agresif saat berhadapan dengan petugas Damkar dan juga sempat menyerang sebelum akhirnya berhasil diamankan. Kejadian pengamanan King Cobra tersebut dibagikan dalam video TikTok oleh akun Addyo pertama Terlihat pada video berdurasi 35 detik itu, petugas damkar mencoba menangkap King Cobra yang berada di dapur warga. Ular itu berukuran cukup besar dan agresif, dan King Cobra pun juga sempat menyerang sebelum berhasil dicapit oleh petugas. Setelah ular berpisah tersebut berhasil ditangkap, kemudian dibawa ke halaman rumah dan dimasukkan ke dalam karung untuk diamankan. Kejadian ini juga mengingatkan pada kita semua bahwa kita harus tetap waspada ya, dimanapun kita berada. Dan gak hanya itu, kegobra juga bisa dikatakan sebagai ular yang selalu hidup berdampingan dengan manusia. Karena seringkali masuk ke pemukiman warga. Buaya Masuk Rumah Selain ular, sebelumnya juga ada kejadian di mana media sosial Facebook sedang diramaikan dengan sebuah unggahan video dari salah seorang warga net yang memperlihatkan seekor buaya masuk ke dalam rumah warga. Melihat buaya tersebut tampak tertiam di dapur warga, beberapa warga kemudian sempat mengabadikan peristiwa itu melalui kamera ponselnya. Awal dari peristiwa itu terjadi yaitu sekitar pukul 21.00 waktu setempat di desa Ako, kecamatan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Buaya itu diduga memasuki rumah tetangganya akibat seseorang yang tak sengaja menginjak seekor buaya di pekarangan rumah. Buaya yang berukuran sekitar 1,5 meter itu kemudian lari ke dalam rumah. Mengetahui ada buaya raksasa di dalam rumah, membuat warga sekitar mengaku bingung karena lokasi tersebut terbilang cukup jauh dari sungai. Bahkan ada juga warga yang meyakini bahwa buaya itu bukan buaya biasa. Namun sayangnya, buaya tersebut tidak langsung ditangkap tetapi dibiarkan dulu sambil menunggu petugas. Dan setelah 2 jam kemudian, buaya itu baru ditangkap warga dan dikembalikan ke sungai. Ada buaya masuk dalam rumah.